Sahabat Bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Eiffel, Kediri Jawa Timur. Oke, Sahabat Bediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari Sahabat Bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Januari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai macam jenis senapan angin, yaitu ada PCP dan juga gejluk Oke, yuk langsung saja. Kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari sahabat pediler. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info se seputar senapan angin dari Jaya Airiful. Oke, okay, langsung saja untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Yanto Kota Denpasar Bali. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin. PCP Fusion 2570 klasik hitam stainless Hexagon plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat pediler untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi oh, senapan angin ini memiliki tabung stainless ya sahabat pediler dan juga untuk senapan angin ini pun sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan oke untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu sudah mendapatkan tali sandang nah tali sandangnya terdapat tulisan fusion ya sahabat pediler nah tali sandang ini sangat berfungsi eh, bagi sahabat pediler dalam eh, memudahkan membawa senapan angin yang akan digunakan ketika berburu kemudian untuk bonus perlengkapan yang selanjutnya yaitu ada mimis tester peredam standar dan yang pasti juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin, nah jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat berdiri karena sudah mendapatkan uh, surat izin secara sah, oke yuk langsung saja kita lanjut untuk orderan yang kedua nah untuk orderan yang kedua yaitu dari Bapak Marco dari Kota Bandung, nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion puluh. Dragon of Creme plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini uh, memiliki popor yang tentunya sangat bervariatif Dan pastinya berbeda dengan yang lainnya ya sahabat bediler. Karena dari popor ini uh, memiliki corak berwarna krem ke coklat-coklatan ya Dan juga senapan angin ini pun sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Oke untuk bonus perlengkapan dari orderan ini Yaitu sudah mendapatkan tali sandang, peredam standar, mimis tester Dan juga pastinya sudah mendapatkan STKS Yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke lanjut untuk orderan yang ketiga Yaitu dari Bapak Sandi Kalimantan Timur Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 full hitam, nah jadi seperti ini ya sahabat bediro untuk tampilan senapan anginnya, nah senapan angin ini dengan popor full hitam ya dan juga ada manometernya nih di bawah popor senapan hmm. oke untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan tali sandang, peredam standar, mimis tester dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS hmm. oke lanjut untuk orderan yang keempat, yaitu dari bapak Samsul Kota Ambon Maluku Nah untuk orderannya sendiri Yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 AK47 Lipat hitam plus manometer Nah senapan angin ini uh, Paling best seller ya sahabat bedel Di Jaya Air rival karena Selain harganya terjangkau senapan angin ini pun Juga memiliki popor yang Sangat unik ataupun bervariatif Dibandingkan dengan senapan angin Yang lainnya <tuh> dan senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer, nih terletak di bawah popor senapan ya sahabat bediler oke seperti biasa untuk bonus perlengkapan dari orderan ini yaitu sudah mendapatkan e, tali sandang peredam standar, mimis tester dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin <tuh> oke lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari bapak Saputra dari Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah Nah untuk ordernya sendiri Sama seperti yang sebelumnya yaitu Ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 AK47 Lipat hijau hitam plus manometer Nah ini senapan yang paling uh, Best seller ya sahabat bediler <tuh> Oke untuk bonusnya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya Yaitu sudah mendapatkan peredam standar Tali sandang, terus ada mimis tester dan tentunya juga sudah dilengkapi Dengan STKS yaitu Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin Oke sahabat bediler mungkin Itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 9 Januari 2023 yang siap dipacking dan dikirim di hari ini juga nah untuk kelengkapan dan uji cobanya sudah kami pastikan ya sahabat Bedirar jadi untuk orderan senapan angin ini sudah pasti Uh, dijamin aman dan juga awet ya sahabat bediler oke mungkin dari salah satu orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin oke terima kasih sahabat bediler bagi yang sudah order pada hari ini semoga barangnya selamat sampai tujuan dan pastinya dijamin awet ya sahabat bediler oke saya undur diri dulu dan salam bediler